Kita berharap pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan baik. Tapi itu menjadi satu tantangan. Ya. Tentu saja kita tidak bisa melaksanakan wah oh, ini nanti akan baik tanpa diukur secara metodologis dalam memahami kualitas demokrasi. Halo pemirsa, bertemu lagi di Debara, Kit kita dekat kita bahas dan kita suarakan nah kali ini kita baru saja selesai di acara seminar dan launching buku mengukur kualitas demokrasi nah tadi acaranya sukses berjalan dengan lancar dan saat ini kita langsung bersama dengan penulis buku ini yakni Profesor Warjio PSD kita sudah bersama ya Pak Profesor nih siap Selamat Pak, atas terima kasih hari ini Ah, terima Dan kasih atas apresiasinya. Rame tadi banyak yang berdiskusi. Ini kan karena acara sudah selesai. Ini yep. kayaknya kita sambil siap jalan aja. Boleh, Pak. boleh, ah. siap Oke, okay. siap. Nah, jadi gini, Pak. Eh, uh, uh, ini kan yang dibahas ini kan mengukur kualitas demokrasi ya. Yep. Nah, hmm. apa sih sebenarnya yang, yang membuat demokrasi di Indonesia itu harus memiliki metodologi yeah. yang jelas gitu? Uh, yang pertama tentu saja ini karena uh, apa ya kegelisahan saya hmm. yang dari sisi literatur kita banyak menemukan atau buku-buku uh, yang hanya bersifat wacana hmm. gitu ya misalnya apa itu demokrasi demikian ya. juga demokrasi sejarahnya dan seterusnya tetapi khusus buku yang berbicara masalah persoalan uh, persoalan uh, apa metodologi itu sangat oh. jarang sekali gitu sehingga kemudian kita pengajar politik terutama dan saya kira juga lembaga-lembaga penelitian misalnya, itu juga sangat Uh, terbebani gitu. Hmm. Wah, bagaimana sih mengukur kualitas demokrasi? Enggak yeah. ada metodologinya. Okay. Demikian juga ketika kan setiap tahun itu ada lembaga-lembaga pemeringkat demokrasi. Apakah Pijem, atau kemudian di ekonomi yeah. atau yang lain itu selalu membuat peringkatan seperti itu. Kita selalu hanya diberikan hasil, hmm. tetapi kita tidak pernah meneliti yeah. bagaimana metodologinya. Dan itulah kenapa kemudian buku ini lahir, yang menjadi perhatian saya, juga sebenarnya pengalaman saya di berbagai negara, di Eropa, di Amerika, melihat pentingnya sebuah metodologi sebagai dasar cara berpikir kita, di dalam memahami kerangka berpikir hmm. demokrasi itu. Sekali lagi ini sebenarnya penguatan bahwa demokrasi tidak sekedar wacana, tetapi ya. juga bisa bersifat metodologis. Nah kalau misalnya metodologi dari pengukuran uh, demokrasi kita sudah bagus, Oke okay. apa? dampaknya nanti buat demokrasi kita kalau dampaknya pengukuran sudah bagus yang hmm. pertama pemahaman demokrasi kepada masyarakat kalau berarti sudah tersebar hmm. ketika dia berbicara dia sudah punya reference Oh ini loh metodologinya bisa digunakan ini terserah mau gunakan metodologi siapa apakah pidem atau mungkin lembaga lain dan di Indonesia sebenarnya itu sudah ada juga pengukuran demokrasi setiap tahunnya untuk provinsi hmm. misalnya seperti itu. Jadi metodologi diperlukan untuk penguatan basis pemahaman demokrasi sehingga punya dasar metodologi. Okay. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, okay, selamat jalan Mbak. Siap, siap. Nah, okay. uh, hmm. tadi kan di dalam seminar tadi banyak muncul misalnya pengalaman-pengalaman demokrasi. Nah. Ini kan menjelang tahun politik nih, ya. atau sudah hmm. sudah berjalan di tahun politiknya ya, di 2024. Ya. Nah, kira-kira hmm. nanti demokrasi kita ini nanti masih akan seperti 2019 atau nanti ada sesuatu yang baru nih di, di 2024 nanti nih Iya, saya kira setelah kita melihat evaluasi ya dari berbagai isu dan persoalan di pemilu 2019, harapan kita, tentu kita berharap pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan baik. Tapi itu menjadi satu tantangan. Ya. Tentu saja kita tidak bisa melaksanakan, wah oh, ini akan baik tanpa diukur secara metodologis dalam memahami kualitas demokrasi itu. Jadi perlu ada satu pengukuran. Dan kita terus terang tadi kan hadir ya sebagai ya. Uh, The Electoral Institute for uh, Development Quality. Sebenarnya ini lembaga yang sengaja kita dirikan untuk bisa mengukur itu. Secara metodologi Sehingga betul-betul ketika kita membicarakan metodologi Dalam konteks praktik di pemilu Termasuk nanti di pemilu 2024 Itu harus kita lakukan Sehingga ini menjadi satu pembelajaran yang baik Kepada masyarakat luas Kepada st stakeholder seperti KPU Ataupun Bawaslu Oke baik, nah pertanyaan tentang 2024 Masih kita lanjutkan, tapi kita break dulu sebentar Kita break dulu, Bapak ya Baik pemirsa, kita masih bersama De Barak, kita dekat, kita bahas dan kita suarakan. Dan hari ini kita membahas tentang buku mengukur kualitas demokrasi yang ditulis oleh Profesor Wardjo P.S.D. Dan kita masih lanjut bersama Pak Perdana. Pak Prof, ya ini buku yang keberapa nih, Pak Prof? ini saya sebenarnya ini saja ya buku saya itu puluhan, masih sedikit, nah, sedikit saja. gitu, gitu ya. ya. Insya Allah akan ada karya-karya yang lain. Begitu. Dan semuanya soal politik. Semua politik, semua politik, semua, ya. soal politik, nah. karena memang itu bidang kita, kan? Bidang ya, politik ya. kita harus memberikan pendidikan politik melalui karya-karya kita ah. kepada masyarakat luas. Gitu. Nah, itu dulu gimana ceritanya Prof tertarik dengan politik ini? Sebenarnya ini sangat insidental, ya? ya. Karena apa? Saya sebenarnya nyamannya orang kampung, ya. ya. Saya itu dibesarkan di perkebunan, orang tua kerja di kebun, ibu petani biasa. Rasanya kalau untuk kuliah itu dulu nggak sanggup, ya. <tuh> Saya sebelumnya setelah tamat SMA setahun itu. Kerja bangunan itu, oh. kerja bangunan gitu ya, jadi setahun gitu ya sudahlah kerja bangunan, namanya orang kampung kita hmm. di perkebunan. Tapi kemudian itu eh uh, ada kawan baik saya, ketua oh. kala saya itu, iya. namanya Edi Iryawan Ria, gitu, tiba-tiba oh. dia datang gitu. Dia bilang sama saya, yuk ngapain sekarang gitu kan, oh. waduh ya gini orang kampung saya bilang kerja di bangunan. Udah kamu kuliah aja gitu, waduh nggak oh. punya uang, udah pokoknya kamu harus semangat gitu. Tiba-tiba, dia membelikan uh, formulir pendaftaran oh. kepada saya gitu kan, dan kemudian saya nggak tahu namanya kita orang kampung, tiba-tiba dia -tiba dibelikan waktu itu, dia ada kuliah di, di jurusan uh, ilmu komunikasi visi usu oh. kau harus kuliah katanya begitu. Jadi udah begitu kan, dia isikan semua, ini kau tinggal daftar ini, masukkan situ nanti ikuti ujian saja, rupanya Itulah rezeki ya. Saya lulus, harus, kuliah. Nah, lulus kuliah. Saya harus banyak berterima kasih ini kepada Pak. Dia yang mendorong beri semuanya. Guru saya itu adalah dia. Itu. Iya, iya, iya, iya Sehingga iya. kemudian akhirnya saya kuliah di USU dan kemudian akhirnya kuliah di S2 di uh, Malaysia dan S3 seterusnya begitu kan. Sampai hmm. jadi akhirnya di tahun 2006 kita atau saya diterima sebagai staf hmm. pengajar di Prodi Ilmu Politik. Oke. Okay. Terus kemudian di tahun 2000 eh uh, 17 diamanakan sebagai Ketua prodi Ilmu Politik sampai dengan 2021 yang kemarin. Hmm. Nah itu sekilas lah ini cerita anak kampung ya, ini. Ya, betul, betul. <laughs> karena kan untuk anak-anak muda yang ada sekarang, ya. harus uh, ada motivasi juga betul. Ya betul. Buat, Kuncinya buat... satu, jangan pernah menyerah dan kemudian ya. kita harus belajar dari orang lain. Jangan hmm. merasa meninggi, karena dengan meninggi orang lain nggak akan memberikan pelajaran kepada kita. Okay. Dan kawan terbaik kita adalah kawan yang dekat dengan. Iya kita. betul betul. Gitu. Uh, Jadi uh, apa namanya? Bagaimanapun juga teman, hmm. segala uh, apa namanya teman sahabat ya, itu tidak ya, ya, bisa ya. di betul, ja, gitu. jangan dilupakan juga. Jangan dilupakan. Perannya, ya. Gitu. Hmm. Karena peran mereka sangat baik sekali hmm. untuk kemudian bisa bersama-sama kita membangun uh, masa depan kita. Iya. Iya. Oke. Nah ini balik hmm. balik ke cerita soal hmm. Soal demokrasi tadi ya, ya, ya, ya, nah, ya. Uh, ini kan 2004 pasti rame lagi nih, 2004. kemungkinan ya. akan rame lagi karena dari sekarang aja gaungnya Betul. itu sudah, sudah mulai. Nah kira-kira uh, demokrasi di Indonesia ini yang terpecah sangat-sangat uh, sangat berbeda itu antara satu kelompok dengan kelompoknya itu, apakah juga terjadi di, di negara lain? eh uh, identitas politik itu sesuatu yang alamiah. Ya. Hmm. Di Indonesia dengan berbagai latar belakang masyarakat, sebenarnya itu merupakan bisa digunakan potensi yang positif. Ya. Jadi masing-masing masyarakat punya identitasnya. Hmm. Dalam konteks politik sebenarnya tidak masalah ya. ketika dia menggunakan identitas politiknya itu secara benar. Hmm. Artinya dia juga harus memberikan penghargaan kepada orang lain atas perbedaan hmm. itu. Di negara luar juga demikian, perbedaan itu terjadi. Ya. Gitu. Yang jadi persoalan juga kemudian perbedaan itu dijadikan sebagai satu kepentingan politik dan merusak dan tidak memberikan penghargaan kepada orang lain. Yeah. Kuncinya adalah satu penghargaan dan kita hormati secara hukum. Yeah. Kalau itu dilaksanakan, latar belakang yang ada termasuk di Amerika sekalipun, yeah. masyarakatnya kan majemuk. Oh. Jadi itu politik identitas menjadi sesuatu yang biasa dan pentingnya penghargaan satu dengan yang lainnya. Kalau itu terjadi saya kira itu bukan persoalan. Kalau kajian Prof sendiri sebenarnya e, situasi demokrasi di Indonesia ini dibandingkan dengan negara loth seperti apa sebenarnya? Yang pertama tentu proses demokrasi yang berkualitas itu tidak bisa berjalan langsung hmm. jadi. Dia perlu tahapan-tahapan dan pembelajaran. Oleh karena itu peran penting masyarakat gitu ya sebagai checks and balance itu penting hmm. gitu. Ada penguasa terpilih selama waktu tertentu dia berkuasa perlu ada checks. Masyarakat ini yang saya sebutkan bukan saja masyarakat sipil tetapi hmm. juga media gitu ya Kelompok-kelompok iya. NGO kepentingan harus berperan aktif Karena dengan itu pemerintah bisa menjalankan model pemerintahan kekuasaannya itu secara hati-hati Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu Nah Prof ini kabarnya Prof minggu ini bakal ke Amerika ah nah, tapi jangan dijawab dulu Prof Kita siap. akan bertanya kepada Prof tentang siap. rencana profesor akan diundang oleh Amerika untuk datang ke Amerika. Kita tunggu jawabannya setelah berikut ini. Kita kembali di Dibara Channel, kita dekat, kita bahas dikit. masih dengan Profesor Warjio PSD yang baru saja menulis buku tentang mengukur kualitas demokrasi. Nah, tadi lanjut soal Amerika nih, Bro. Yeah. Nah, ini kata yang kita dengar tadi, Profesor akan ke Amerika. Betul. Uh, sebenarnya saya malu juga nih belum profesor <laughs> ya sedang dalam proses yeah. mau doa ya yeah. betul jadi uh, ini ya berkat doa kita semua saya pun hmm. sebenarnya tidak menyangka hmm. saya terpilih mewakili Indonesia dan terpilih oleh uh, apa namanya negara Amerika melalui Kementerian Dalam Negeri Amerika untuk belajar US Foreign Policy hmm. gitu ya uh, menurut mereka dan saya, ini merupakan satu A program prestisius karena apa hmm. hanya dipilih satu dari setiap negara selalu merosot yang selektif hmm. itu program namanya program SUSI hmm. study of institution USA for color hmm. jadi yeah. studi terkait dengan institusi politik uh, yang ditujukan kepada para akademik atau mereka hmm. yang aktif dalam bidang tertentu untuk belajar institusi politik dalam kaitan ini saya, belajar US foreign policy, hmm. gitu. Jadi sebenarnya ini merupakan satu apa ya, menurut saya sih miracle ya, ke, ya, ya. Uh, keberkahan yang Allah berikan, dan uh, bisa dipilih untuk berangkat ke Amerika Insya Allah tanggal 15 Juni ini, selama hmm. dua bulan ke depan, gitu. Jadi ini hmm. merupakan sesuatu yang uh, sangat istimewa bagi saya pribadi ya. karena orang biasa yang terpilih untuk berangkat uh, ke Amerika, Gitu ya, ya. Tetapi uh, Itu sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan bisa terpilih Seperti itu Karena ini dibiayai langsung oleh mereka Dan uh, saya juga membawa nama negara ya. Oleh karena itu Ada beban ya bagi saya untuk membawa nama negara Karena bukan saja persoalan akademik Saya ikut serta Tetapi juga identitas perwakilan negara Indonesia itu Menjadi sesuatu yang harus saya lakukan Dan mudah-mudahan ya. Itu bisa menjadi pendorong ya. untuk Uh, apa ya, kita bersilaturahmi karena bersama saya nanti ada 172 orang perwakilan negara lain Dan itu potensi networking yang cukup yeah. hebat nanti ke depan bisa kita lakukan Dan untuk uh, pengembangan uh, kebijakan luar negeri Indonesia ke depan Dan itu tentu sebagai kebanggaan juga ya buat Indonesia uh, juga, buat Sumatera Utara juga pada khususnya ya Buat, uh, buat USU juga yeah, Ya Masya Allah, saya sebenarnya takut khawatir ini ya, khawatir saya jadi ini tapi... Uh, prinsipnya saya mensyukuri ini mungkin sudah menjadi sebuah uh, apa ya ketetapan Allah dan untuk saya bisa insya Allah mengikutinya itu dan mudah-mudahan itu akan banyak bermanfaat bagi institusi saya Universitas Sumatera Utara demikian juga kepada masyarakat luas terutama masyarakat Indonesia dan dunia Oke gitu. baik bro, kita doakan uh, lancar dan juga kita terima doakan kasih agar gelar profesornya segera Amin Baruk Allah. dan se sebagai penutup nih kita uh, di buku ini, yep. adakah kira-kira gambaran tentang situasi demokrasi di Indonesia di 2024 nanti? Saya kira tentu ketika kita membaca, ini kan buku yang memang harapan kita, buku yang ideal ya untuk membangun sebuah uh, demokrasi yang berkualitas. Dan untuk itu tantangannya bukan mudah. Proses-proses politik, tahapan-tahapan politik yang ada, terutama kita menuju pemilu 2024, sebagaimana tadi kita diskusikan yeah. di dalam uh, pemilu 2004 itu dan seminar tadi, ini sebuah tantangan. Nah, oleh karena itu tentu kita harus terus soundingkan pemikiran-pemikiran pemilu yang berkualitas, demokrasi berkualitas ke banyak stakeholder termasuk KPU, Bawaslu, pemerintah dalam itu Polri gitu ya hmm. dan institusi lain, media sehingga kemudian uh, tujuan uh, demokrasi berkualitas itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama, yeah. bukan hanya kita uh, menitipkan kepada KPU, Bawaslu tapi ini tanggung jawab kita. Nah kalau kemudian ini kita bisa bergandengan tangan, misalnya kan kalau berdasarkan teoritiknya itu kan ada tiga hal besar yang perlu diperhatikan di dalam menciptakan pemilu yang berkualitas pertama adalah freedom, jadi kebebasan itu harus diberikan ke banyak banyak kelompok masyarakat untuk berbicara untuk kebaikan. yang kedua adalah kontrol, jadi kekuasaan itu harus dikontrol. demikian juga kepada masyarakat untuk bisa mengontrolnya. Hmm. yang ketiga itu adalah equality, ya memberikan atau memandang sesuatu sama untuk terlibat aktif. karena kalau tidak itu dilaksanakan, fungsi-fungsi ini menciptakan pemilu yang berkualitas, ya hanya sekedar teori. Hmm. jadi praktiknya itu tentu harus kita tuntut kepada partai politik, kepada caleg-caleg, agar kemudian bisa melaksanakan dan menjadi tanggung jawab mereka juga menciptakan pemilu yang berkualitas. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. waktunya di Debaram. Siap. Ini masih nginep di masih Jakarta menginep, hari ini gitu okay. ya. Berarti ini setelah acara dari pagi ini mau istirahat tentunya. Istirahat, waduh. Oke, okay. ah. jadi uh, istirahatnya di hotel ini ya di, di hotel, hotel ini uh, Insya Allah Wasis Amir oh, di, di Hotel Senin, Wasis ya. Amir Senen Jakarta ya, ya Jakarta ah, oke, oke terima kasih banyak Sama -sama. selamat beristirahat terima kasih Semoga banyak capek dari pagi sampai saat ini bisa tergantikan dengan uh, suksesan bukunya juga, juga lancar ke Amerikanya juga amin gitu. baik pemirsa demikianlah bincang-bincang kita di Debara. sekali lagi Debara itu adalah kita dekat kita bahas dan kita suarakan dan Nantikan terus bincang-bincang uh, di Dibarat di episode-episode di episode yang berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.